Mata misterius itu hitam pekat seperti lubang hitam. Itu terbelah di antara alis sang guru melahap. Lubang hitam tak berujung tampaknya berputar jauh di dalamnya. Sementara perasaan misterius dan tak terduga menyebar keluar. Eye of the Ancestral Symbol Ekspresi Raja Kursi ke-10 secara drastis berubah ketika dia melihat adegan ini dan berteriak dengan tajam. Kamu tidak lagi memiliki tubuh fisik. Namun kamu masih dapat menggunakan mata simbol Ancestral. The Devouring Master memberikan senyum misterius. Namun, dia tidak menjawab. Mata misteriusnya hanya berkedip ringan. Dan semua cahaya di daerah itu langsung berubah menjadi kegelapan. Bahkan kekuatan Yuan merembes ke tempat ini dengan liar bergegas menuju mata misterius di antara alisnya. Cah, dalam beberapa napas singkat, tidak ada lagi energi di daerah itu. Sementara mata misterius di antara alis sang penyelam tumbuh semakin muskil dan berbahaya. Mata simbol nenek moyang. Melahap cahaya. Suara lembut perlahan-lahan dipancarkan dari devoring master dan mata misterius di antara alisnya tiba-tiba menyipit. Pada saat berikutnya, sinar hitam tebal seukuran ibu jari ditembakkan. Sinar cahaya hitam menyapu. Sementara semua orang menyaksikan ruang hancur satu inci pada suatu waktu. Sepertinya kaca yang pecah terus berjatuhan. Kecepatan sinar cahaya ini tak terlukiskan dengan cepat. Bahkan Raja Kursi ke-10 hanya melihat kilatan cahaya hitam. Segera setelah itu, tubuhnya tanpa sadar bergidik. Raja Yimo yang tak terhitung jumlahnya telah terbunuh oleh dewa kematian ini seperti cahaya. Dan bahkan ia pernah mencium kematian darinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa perasaan ini masih akan menyebabkan dia menggigil bahkan setelah puluhan ribu tahun. Mata Raja Kursi ke-10 tiba-tiba melebar pada saat ini saat ekspresi ganas melintas di wajahnya. Ki iblis yang mengerikan tersapu keluar saat raungan bergema di langit. Gerbang Kehidupan Iblis Langit Bang, iblis Ki tampaknya menutupi langit dan tanah saat berkumpul dan dengan cepat berubah menjadi gerbang kegelapan besar 100.000 di depannya. Gerbang itu ditutupi dengan pola iblis yang tak terhitung jumlahnya, sementara riak yang sangat jahat berdenyut darinya. Swoosh, sinar cahaya hitam yang tidak mencolok tiba pada saat ini. Setelah itu, Menabrak langsung ke gerbang kegelapan. Tidak ada suara keras yang muncul ketika kedua kekuatan bertabrakan. Dan juga tidak ada riak energi yang menakutkan. Semua orang hanya melihat gerbang hitam yang berdiri dengan tenang dengan bingung. Murid mereka tiba-tiba menyusut beberapa saat kemudian. Sejumlah retakan menyebar secara diam-diam di gerbang. Akhirnya, gerbang besar itu hancur berkeping-keping. Ah! Sebuah tangisan sedih terdengar di balik gerbang saat itu hancur ketika Ki iblis mengerikan menjadi kacau. Orang hanya bisa menyaksikan tubuh Raja Kursi ke-10 meledak. Raja Kursi ke-10, ekspresi dari dua Raja Imo yang tersisa berubah secara drastis ketika mereka melihat ini. Koror yang intens hadir di mata mereka. Tidak ada yang memahami kekuatan Raja Kursi ke-10 lebih baik dari mereka. Namun, bahkan dia bukan tandingan guru penyantap. Tampaknya hanya tiga raja teratas yang bisa menghadapi Devouring Master dalam bentrokan. Sukacita liar melonjak ke mata kelompok sesepuh pertama Zuli ketika mereka melihat adegan ini. The Devouring Master sedikit mengernyit saat melihat Ki Iblis yang kacau di langit. Segera setelah itu, dia mendesak pelan, ada beberapa penyesalan dalam suaranya, melahap tuan. Ki iblis yang kacau tiba-tiba menggeliat ketika raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kesal tiba-tiba bergema di seluruh tempat. Setelah itu, ki iblis sekali lagi berkumpul dan sesosok iblis muncul. Itu adalah kursi ke-10 raja. Namun, wajahnya saat ini pucat pasi. Jelas bahwa dia menderita cedera yang sangat serius. Sang devoring master memiliki ekspresi acuh tak acuh saat dia menatap raja kursi ke-10 yang sekali lagi muncul. Cahaya hitam sekali lagi melintas di mata misterius di antara alisnya. Melahap guru, ini mungkin akan menjadi yang terakhir kali kamu muncul. Tunggu saja, dunia ini pasti akan berakhir dikendalikan oleh kita Imo. Pada saat itu, semua makhluk di dunia ini akan menjadi budak kita. Haha, <tuh> Raja Kursi ke-10 melolong. Dia memandangi cahaya yang berkelap-kelip di antara alis sang guru yang melahap dan akhirnya mendengus dingin. Dengan gelombang lengan bajunya, kabut iblis yang mengerikan menyebar, membungkus kedua Raja Yimo saat itu memotong ruang terbuka dan pergi. The Devouring Master menyaksikan tiga individu yang melarikan diri dan mata misterius di antara alisnya perlahan menghilang. Tuan Devouring Master, mengapa kamu membiarkan mereka pergi? Tetua pertama Zuli ragu-ragu sejenak setelah melihat ini. Akhirnya, dia tidak bisa tidak bertanya. Dan Sid King jelas memiliki posisi yang relatif tinggi di antara Yimou. Membiarkannya pergi sama dengan membiarkan ancaman besar terus ada. Bagaimanapun juga aku adalah orang mati. Tidak mudah untuk membunuhnya. Tuan Devoring menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal. Dia juga sadar bahwa tidak ada yang tahu berapa banyak orang kuat yang akhirnya akan mati karena dia telah melepaskan Raja Kursi ke 10 hari ini. Namun... Dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan Sudah tidak mudah untuk memaksa mereka kembali hari ini Tetua Zuli, Liu Qing dan yang lainnya menghela nafas pelan Sayang sekali, wilayah ini akan hancur Kalian semua harus pergi Tuan Devoring berkata dengan suara lemah Dimengerti, semua orang buru-buru menjawab dengan hormat setelah mendengar kata-kata ini Tuan Devoring Master Bolehkah aku tahu di mana kakek sulung Jiu Feng dari suku aku? Tetua pertama mudi dari suku sembilan Phoenix ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. The Devouring Master meliriknya. Segera setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya dan kilatan cahaya hitam keluar dari dalam Devouring Divine Palace dan berubah menjadi sosok manusia. Itu adalah Jiu Feng yang tampak pucat. Jiu Feng melihat sosok lindung yang familiar ketika dia muncul dan segera menjadi geram ketika dia meraung. Mudi, tangkap anak kecil ini. Ku, the devouring Master mendengus dingin. Tubuh Jiu Feng tersentak dengan keras saat kengerian hebat muncul di matanya. Pada saat ini, dia bisa merasakan tekanan mengerikan menyelimutinya. Grand Elder Jiufeng, Feng, ini adalah Devoring Master. Mudi buru-buru berkata dengan suara lembut. Kepalanya dipenuhi keringat dingin, meskipun Jiufeng memiliki status yang sangat tinggi di suku itu. Orang di depan mereka adalah individu yang ganas yang telah menghancurkan dua raja Yimo dengan flip tangannya. Sembilan suku Phoenix mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Hijau dan putih dipertukarkan di wajah Jiu Feng. Sesaat kemudian, dia akhirnya tertawa kering dan menundukkan kepalanya. Telapak tangannya basah oleh keringat dingin. Lindong akan menjadi penggantiku di masa depan. Jangan salahkan aku jika kamu datang untuk menyesal setelah menyebabkan masalah untuknya lagi. Sang guru yang melahap melirik Jiu Feng sebelum berbicara dengan suara lemah. Ekspresi Jiu Feng memucat, tidak peduli seberapa sombongnya dia, dia tidak akan berani menampilkannya di depan sang guru yang memangsa. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk pahit. Dengan kata-kata ini dari guru yang memangsa, ia harus mempertimbangkan pilihannya dengan baik di masa depan. Selain itu, Lin Dong, yang akan mendapatkan warisan dari sang guru melahap saat itu. Kemungkinan bukan seseorang yang dia mampu untuk menyinggung. Imo terus bersembunyi. Pada akhirnya, akan ada perang besar di dunia ini. Apakah kamu pikir ada orang yang bisa selamat tanpa cedera ketika saatnya tiba? Petik dua. The Devouring Master menghela nafas pelan. Matanya memandang ke arah Zuli, Liu Qing, Mu Di dan Kun Yuan. Kalian berempat sudah menyentuh reinkarnasi. Mampu bertemu di sini adalah bentuk takdir. Aku akan memberi kamu semua sesuatu." Petik 2. Suli dan yang lainnya awalnya terkejut setelah mendengar ini. Sukacita besar dengan cepat muncul di mata mereka. The Devouring Master menjentikkan jarinya dan empat sinar cahaya ditembakkan ke tubuh mereka. "Ini adalah beberapa pemahaman yang aku miliki tentang reinkarnasi. Semoga kalian semua bisa memahaminya dan benar-benar melangkah ke level itu." Petik 2. Suli dan yang lainnya menutup mata mereka. Wajah mereka dalam keadaan pingsan ketika mereka jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Sudah lama kemudian sebelum mereka dengan gembira dan penuh hormat membungkuk kepada sang guru yang melahap. Beberapa dari kamu harus memiliki hubungan dengan Lindong. Karena kamu telah membantu pengganti aku. Aku juga akan membantu kamu semua. Petik 2. The Devouring Master sekali lagi melihat ke arah Little Martin, Little Flame, dan kelompok Komandan Iblis Naga Langit. Dengan lambaian tangannya, banyak sinar cahaya misterius keluar dan masuk ke tubuh mereka. Cahaya hitam redup melekat di tubuh kelompok Little Marten. Segera setelah itu, cahaya menghilang dan sepenuhnya memasuki tubuh mereka. Terima kasih banyak, Tuan Devoring Master. Kelompok The Heaven Dragon Demon Commander bergetar karena kegembiraan. Little Marten dan Little Flame sedikit lebih baik, namun. Mereka dengan penuh hormat masih menangkupkan tangan mereka ke arah sang guru yang memangsa. Mudah-mudahan, hal-hal yang telah aku lakukan sekali lagi akan memberikan kontribusi kekuatan untuk perang dunia. Namun, tuan tidak akan ada saat ini. Kamu harus mengandalkan diri kamu sendiri untuk melindungi kehidupan dunia ini. Petik 2. The Devouring Master menghela nafas pelan. Dia tidak mengatakan apapun. Tubuhnya bergerak berubah menjadi sinar hitam cahaya yang melesat ke Devouring Divine Palace. Sebuah lingkaran cahaya hitam besar perlahan muncul setelah tubuhnya memasuki istana dan menyelimuti semua individu kuat di dalamnya. Banyak individu yang kuat menatap lingkaran cahaya hitam. Tampaknya ada semacam hal misterius dan tak terlukiskan perlahan memasuki tubuh mereka dari itu. Meskipun hal yang misterius ini tidak dapat dibandingkan dengan apa yang diberikan oleh guru yang melahap kepada Zuli. Little Marten dan yang lainnya, itu dapat dianggap sebagai semacam kebaikan hati. Jika orang-orang kuat ini beruntung, mungkin saja mereka bisa maju lebih jauh. Karunia ini lebih berharga daripada harta apapun bagi orang-orang kuat yang hadir. Kami dengan hormat mengirim yang hebat. Orang-orang kuat yang hadir dipenuhi dengan rasa terima kasih yang besar setelah mendapatkan hadiah sebesar itu. Mereka berlutut dengan satu lutut di tanah saat tangisan bersatu menyebar jauh dan luas di ruang yang rusak. Kita juga harus mengambil cuti kita. Tetua pertama Zuli melihat lingkaran cahaya yang secara bertahap menghilang dari sekitar Devoring Divine Palace dan mendesah pelan. Lindung benar-benar diberkati karena memiliki pertemuan yang sangat menentukan. Namun, aku percaya bahwa dia akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan warisan ini. Petik 2, Martin Kecil mengangguk, yang bisa mereka lakukan sekarang adalah pertama kembali ke Fortitans Palace dan menunggu. Ayo pergi, Martin Kecil dan yang lainnya tidak menunda lagi. Mereka melihat lagi ke dalam Devoring Divine Palace. Setelah itu, tubuh mereka bangkit dan mereka dengan cepat menuju ke kejauhan. Tatapan mereka tanpa sadar berbalik lagi untuk melihat Istana Hitam di puncak tunggal sebelum mereka meninggalkan ruang yang rusak. Mereka memiliki perasaan bahwa ketika Lindung muncul lagi, kekuatannya pasti akan mencapai tingkat yang agak mencengangkan. Ketika waktu itu tiba, hari kamu keluar akan menjadi hari kita kembali ke wilayah Suan Timur. Ekspresi dingin melintas di mata Little Marten. Kedua tangannya tiba-tiba mengepal erat Anjing-anjing tua dari gerbang Yuan. Kami tiga bersaudara akhirnya akan membalas dendam atas apa yang terjadi saat itu. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1178, tiga Kesengsaraan Reinkarnasi. Di Devouring Divine Palace, cahaya hitam berkedip sebelum sosok lindung muncul. Setelah itu, cahaya hitam melesat dari dalam tubuhnya, memungkinkan lindung untuk sekali lagi mendapatkan kembali kendali tubuhnya. Reaksi pertama yang lindung miliki setelah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya adalah menatap kaget pada Devoring Master yang duduk di depannya. Meskipun Devoring Master adalah orang yang mengendalikan tubuhnya sebelumnya, Lindong masih bisa melihat seluruh pertarungan dengan matanya sendiri. Selain itu, dia tidak pernah berharap guru yang memangsa menjadi makhluk yang sangat menakutkan ini. Lagi pula, dua Raja Yimo, yang setara dengan ahli tahap reinkarnasi, dihilangkan olehnya dalam waktu kurang dari 10 napas. Bahkan, dia beberapa kali lebih mampu daripada tetua King Z. Apakah ini kekuatan dari delapan master kuno? Benar-benar menakutkan Mengapa kamu sepertinya kaget? Kuan Devoring memandang Lindong dan berkata dengan tersenyum Dibandingkan dengan sesama ahli tahap reinkarnasi Mengapa kamu jauh lebih kuat? Lindong ragu sejenak sebelum bertanya Pakar panggung reinkarnasi juga diberi peringkat yang sesuai Namun Sebagian besar pakar awam tidak menyadari fakta ini. Sang guru yang memuramkan berbicara dengan suara lemah. Mereka yang baru saja melangkah ke tahap reinkarnasi hanya dianggap sebagai ahli tahap reinkarnasi biasa. Misalnya, dua raja Imo yang aku bunuh sebelumnya, termasuk dalam tahap itu. Petik dua. Meskipun ahli panggung reinkarnasi sangat kuat, mereka semua takut pada satu peristiwa. Kesengsaraan Reinkarnasi Lindung dengan lembut bertanya, dia tahu sedikit tentang hal ini. Ya, sang penyembah mengangguk dan berkata, di dalam tahap reinkarnasi, ada total tiga kesengsaraan reinkarnasi. Selain itu, kekuatan seseorang akan sangat berbeda setiap kali seseorang melewati masa kesusahan besar. Tentu saja, kesengsaraan reinkarnasi sangat menakutkan dan kebanyakan ahli tahap reinkarnasi mati untuk mencobanya. Petik dua, faktanya. Banyak ahli tahap reinkarnasi tidak berani mencobanya bahkan jika mereka memenuhi syarat untuk melakukannya. Itu karena ada kemungkinan nyata bahwa mereka bisa berakhir binasa jika mereka mengambil langkah itu. Petik 2, Lindong memiliki ekspresi muram. Karena itu bisa menimbulkan ketakutan seperti itu ke dalam hati para ahli tahap reinkarnasi yang kuat. Apa yang disebut kesengsaraan reinkarnasi ini pasti sangat menakutkan. Untuk mendapatkan kekuatan. Kamu harus selalu mengambil risiko. Ini adalah prinsip yang tidak pernah berubah sejak zaman kuno. Sang guru yang menguaskan tersenyum dan berkata, Sejak zaman kuno, hampir tidak ada individu yang berhasil melewati ketiga kesengsaraan reinkarnasi. Tetua harus melewati ketiga kesengsaraan reinkarnasi. Apakah aku benar? Lindong tersenyum bertanya. Kedelapan guru kuno telah melewati ketiga kesengsaraan itu. Namun, yang terkuat di antara kita adalah saudari beladiri junior. Kata guru yang melahap, Master Asia, saudari beladiri junior adalah murid terakhir yang diterima guru. Namun, dia juga yang paling berbakat. Bahkan, setelah dia maju ke tahap reinkarnasi, dalam waktu kurang dari satu tahun, dia mulai menjalani kesengsaraan reinkarnasi. Bahkan, bahkan dengan watak devouring master, Semburat kekaguman melintas di wajahnya ketika dia menyebutkan hal ini. Dia melewati ketiga kesengsaraan secara bersamaan. Petik dua titik, melewati ketiga kesengsaraan secara bersamaan. Lindong kaget sebelum sok tanpa sadar melonjak ke matanya Tuan S sebenarnya telah melewati ketiga kesengsaraan reinkarnasi secara bersamaan. Betul, kesengsaraan reinkarnasi sangat mengerikan dan tidak ada gunanya bahkan untuk melewati salah satunya. Melewati ketiga kesengsaraan secara bersamaan bahkan lebih mengerikan. Oleh karena itu, bahkan aku tidak bisa menandingi nyali dan kemampuan saudari bela diri junior. Sang guru yang mengalami keluhan mendesah pelan. Lindong mengangguk. Tidak heran kalau Ice Master sangat dihormati oleh simbol leluhur. Bakat dan keberanian seperti itu benar-benar langka. Apa tingkat budidaya leluhur simbol di? Tanya Lindong karena penasaran. Seorang ahli yang telah berhasil melewati tiga kesengsaraan reinkarnasi berdiri di puncak dunia ini. Namun, leluhur simbol jelas telah melampaui level ini. Setelah tahap reinkarnasi, adalah tahap leluhur. Master Devoring mengenakan ekspresi muram, bahkan ketika dia menyebutkan dua kata terakhir, matanya menjadi sangat serius. Panggung leluhur, sang guru yang melahap, mengangguk dan menjawab sejak awal waktu. Guru adalah satu-satunya orang yang pernah mencapai tahap itu. Aku telah mencoba menganalisis bagaimana mencapai tahap itu selama beberapa milenium. Tetapi aku masih bingung. Petik 2. Dengan mengingat hal ini, sang guru yang menyelamatkan tersenyum dan melanjutkan. Tentu saja, jika satu langkah itu mudah dipahami, di mana Yimo itu akan menemukan keberanian untuk menyerang kita. Di antara Yimo, kemungkinan hanya kaisar mereka. Kaisar Imo yang bisa menandingi guru. Kaisar Imo apakah Kaisar Imo muncul selama Perang Dunia Kuno? Lindong mengerucutkan bibirnya sebelum dia bertanya. The Devouring Master mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia dengan lembut mengusap dadanya sebelum dia berkata, Saat itu, aku hampir terbunuh oleh Kaisar Imo itu. Untungnya, guru muncul dan menyelamatkan aku. Petik 2, Lindong agak kesurupan, lagi pula. Dia tidak bisa membayangkan betapa mengejutkan pastinya ketika keduanya bentrok. Leluhur, apa yang terjadi selanjutnya? Berdiri di samping mereka, Kun Ling, yang diam-diam menguping pembicaraan mereka, juga tanpa sadar membuka mulutnya dan dengan lembut bertanya. Setelah itu, Sang Guru melahap dengan lembut. Guru menyulut reinkarnasinya selama pertempuran yang menentukan dengan Kaisar Imo Melukai Kaisar Imo dengan serius. Menyegelnya dan mengeluarkannya melalui celah di antara pesawat. Akhirnya, dia benar-benar menutup celah itu dan menghentikan invasi suku Imo. Baru kemudian, kami berhasil meraih kemenangan. Petik 2, Lindong diam. Meskipun dia belum pernah mengalami pertempuran sebesar ini, dia masih bisa secara samar-samar menyimpulkan betapa mengerikannya itu. Meskipun mereka akhirnya muncul sebagai pemenang dalam perang itu. Mereka masih harus membayar harga yang sangat besar. Suku-suku Imo luar biasa sejak lahir. Terlebih lagi, mereka datang dari pesawat lain dan memang jauh lebih kuat dari kita. Guru Devoring perlahan berkata, Elder, tidak perlu untuk mengalahkan dirimu sendiri. Meskipun Imo itu memiliki kelebihan uniknya, kami juga bukan penurut. Meskipun mereka dapat membangkitkan kaisar Imo, kami juga memiliki lambang simbol. Oleh karena itu, kami tidak akan kehilangan mereka, kata Lindong serius. The Devouring Master terkejut sebelum dia dengan cepat tersenyum. Setelah itu, auranya yang sombong dan mendominasi sekali lagi keluar dari alisnya. Kamu memang benar, bahkan. Aku bahkan berani menyerang Kaisar Mo mereka saat itu. Karena itu, mengapa kita harus takut pada mereka? Namun, tidaklah mudah untuk mencapai tingkat kultivasi guru. Petik dua. Aku tidak percaya bahwa mereka dapat dengan mudah melahirkan Kaisar Imo juga. Lindong tertawa, The Devouring Master tersenyum dan mengangguk. "Kaisar Imo itu saat itu terluka parah dan disegel oleh guru. Karena itu, dia mungkin sudah mati." Sebenarnya, kita tidak perlu takut pada Imo itu. Petik dua, meskipun ada Imo yang bersembunyi di dunia ini dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Saudari bela diri junior dan yang lainnya telah mengalami reinkarnasi. Oleh karena itu, setelah mereka bangun, Yimo yang tidak akan berani melakukan apapun. Petik 2. Ekspresi rumit melintas di mata lindung setelah dia mendengar kata-kata itu. Jika Ice Master terbangun, apakah itu berarti bahwa kesadaran Ying Huan Huan akan diganti? Apakah wanita muda yang lincah dengan kuncir hitam panjang? yang membawa kehangatan di hatinya ketika dia memainkan sitar, akan menghilang. Lindong tanpa sadar mengepalkan tinjunya dengan erat ketika dia memikirkan hal ini. Sementara itu, hatinya sakit lembut. The Devouring Master melirik Lindong, yang tiba-tiba terdiam. Segera, dia tampaknya telah mencapai pemahaman saat dia mendesak pelan. Tidak perlu terlalu khawatir, biasanya. Mereka yang telah mengalami reinkarnasi akan dikendalikan oleh diri mereka saat ini. Lindong tersenyum pahit, dia secara alami bisa mengatakan bahwa guru yang melahap sedang berusaha menghiburnya. Namun, ketika sampai pada Ice Master, apa yang dianggap khas? Bahkan, bahkan guru yang melahap dengan rela mengakui bahwa dia lebih kuat daripada dia. Karena itu, setelah dia mengalami reinkarnasi, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan mengendalikan tubuh. Tidak ada gunanya memikirkannya untuk saat ini. Kamu harus fokus pada apa yang dapat kamu lakukan. Petik 2. Sang penyelamat berbicara dengan bingung. Hanya setelah kamu memiliki kekuatan sejati, kamu akan dapat mengubah dunia. Junior ini mengerti. Lindong menjawab dengan suara berat. Memang, tidak ada gunanya baginya untuk mengkhawatirkannya sekarang. Sebaliknya. Lebih baik baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Bagaimanapun, dia tidak pernah mengakui kekalahan sebelumnya. Karena itu, meskipun lawannya kali ini adalah Ice Master, yang terkuat dari delapan Master kuno, dan seseorang yang bahkan Devoring Master mengakui dia lebih rendah darinya, dia tidak merasakan sedikit pun rasa takut. Terlepas dari seberapa ramping peluangnya, dia pasti tidak akan menyerah. Dia harus merebut Ying Huan-Huan dari tangannya. Lindung mengepalkan kedua tangannya erat-erat sementara kilau bertekad melintas di mata hitamnya yang gelap. Waktuku hampir habis. The Devouring Master tersenyum lembut dan mengangguk. Dia mengamati sekelilingnya dengan nostalgia. Sebelum matanya berhenti pada Lindung dan Kunling. Aku akan menyerahkan warisanku kepada kalian berdua. Namun, kamu berdua harus berhati-hati. Menerima warisan aku melibatkan bahaya besar. Aku memberikan kamu semua pemikiran aku tentang reinkarnasi. Karena Kun memiliki garis keturunan aku. Mungkin saja baginya untuk tetap sadar. Namun, itu akan sangat mudah bagi Lindung tersesat di dalam. Selain itu, begitu kamu tersesat, kamu tidak akan pernah bisa menemukan jalan kembali. Petik 2 The Devouring Master mengenakan ekspresi yang sangat serius saat dia berbicara. Di sampingnya, Lindung mengangguk dengan sungguh-sungguh, dia hampir tidak terkejut dengan bahaya yang terlibat Lagi pula, orang selalu harus membayar harga untuk mendapatkan kekuatan, ini adalah tatanan alami dunia Oleh karena itu, Linger, kamu harus melakukan yang terbaik untuk melindungi Lindung dan memastikan bahwa ia tetap sadar selama warisan Kamu berdua akan terhubung erat selama warisan Ingat bahwa batang terhubung ke pokok anggur, dan pokok anggur ke buah Karenanya, pihak lain akan terpengaruh jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada salah satu dari kalian. Petik dua, Leluhur. Apa yang kamu katakan? Lindong hampir tidak bereaksi. Tetapi di sampingnya, wajah cantik Kun Ling memerah. Setelah itu, dia mendengus malu. Baru saat itu, apakah Lindong akhirnya mengerti mengapa menggunakan metafora seperti itu agak terlalu nakal? Sepertinya Devoring Master memang seorang perempuan di masa lalu. Tidak heran dia memiliki hubungan yang suram dengan rubah sembilan ekor. Haha, <tik> The Devoring Master tertawa. Setelah itu, dia mengubah topik pembicaraan. Kalian berdua harus bersiap-siap. Aku akan memulai. Apakah kamu berdua berhasil atau gagal? Akan sepenuhnya bergantung pada kamu berdua. Petik dua. Duo Lindung mengangguk sebelum ekspresi mereka secara bertahap berubah serius. Setelah itu, mereka berdua duduk dan mulai menenangkan pikiran mereka. The Devouring Master merentangkan tangannya setelah melihat ini. Ketika dia sekali lagi membenamkan dirinya di dunia ini, ekspresi nostalgia yang padat muncul di wajahnya. Beberapa saat kemudian, tubuhnya mulai berubah bentuk. Setelah itu, cahaya hitam merembes keluar sebelum tubuhnya benar-benar berubah menjadi lubang hitam besar. Lubang hitam itu diputar perlahan. Setelah itu, itu berkembang sebelum melahap tubuh Lindung dan Kunling, seperti mulut gelap yang besar. Segala sesuatu yang lain akan tergantung pada kalian berdua. Semoga warisan aku tidak akan hilang dari dunia ini. Saat lubang hitam itu berputar, hanya suara guru yang melahap diam-diam bergema. Akhirnya, lenyap sepenuhnya, pakar tingkat puncak ini, yang pernah menjulang tinggi di dunia, akhirnya menghilang. Bersambung.